oke okay guys lanjut ke presiden yang kedua ya oke okay guys lanjut ke presiden yang ketiga Oke guys lanjut ke preset yang keempat nah... oh, totally um. phys... of... oh, Oke okay, guys lanjut yeah. si sure. okay, ke preset yang keempat Oke, okay, kita lanjut ke yang ke-6. Oke most popular, okay, guys lanjut ke persetan yang ketujuh Oke, okay guys, lanjut ke episode yang ke-8. Oke, okay selanjut ke episode yang ke-9. Oke guys lanjut ke preset yang ke-10 ya Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-11 Oke guys, lanjut ke, ke presiden yang ke-12. Oke guys, lanjut ke, ke persediaan yang ke-13 aku ni walaupun tidak disukai Alamak mah ada punya hawa rama punya simba aku punya gambarnya bukan hatinya Alamak konsta okay guys selanjut ke episod yang ke belas Oke okay guys, lanjut ke preset yang ke-15 ya. <SILENCIO> Oke okay guys, lanjut ke preset yang ke-16 ya. <SILENCIO>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 Oke guys mungkin sampai segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.